Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong, mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. Sedang apa kau di sini, anak muda, tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, Aku lelah, Pak Tua, aku sudah berjalan sejauh ini, demi mencari kebahagiaan, tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, kelusi anak muda dengan wajah muram. Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu, kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah, dengan pohon dan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang beterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap, menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak. Tapi, tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat, dan menghentikan si pemuda. Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, sibuk berlari sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak. Si kakek dengan tegas, dan melanjutkan, naak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap, fisik kupu-kupu itu, biarkan dia memenuhi alam semesta ini, sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna, dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam, dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. peliharalah sebaik-baiknya, munculkan setiap saat, dengan rasa syukur, maka tanpa kau sadari kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti? Si pemuda terpana, dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. Terima kasih Pak Tua, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang, dan membawa kebahagiaan ini di hatiku. Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari, dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya, tidak kemana-mana tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.